inilah kondisi air yang ada di NTT, tepatnya di uh, arah Moka Desa Tulun, sangat amat uh, mengenaskan, menyedihkan. Karena di sini harus gali-gali dulu, kayu dipotong-potong, di apa namanya, ditutupi dulu. Besok pagi baru bisa diambil. Ini sangat menyedihkan dan Pesan untuk kaum muslimin Kayak gini-gini nih saatnya nih kita membantu Terutama orang-orang yang kesusahan dalam hal Air bersih Seperti yang Ibu ini sedang lakukan